Salam Rahayu Rahayu Rahayu Shagunging Dumadi Om Swastiastu Para pecinta budaya yang saya banggakan Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Jawa Kawedar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman yang berhubungan dengan Hari Raya Nyepi yang dilakukan oleh seluruh umat Hindu di Nusantara khususnya ada di Pulau Dewata Bali Seperti kita ketahui bersama Hari Raya Nyepi selalu diperingati oleh penganut agama Hindu di Nusantara ini khususnya di Pulau Bali Hari Raya Nyepi sama halnya di Pulau Jawa orang selalu menyambut datangnya tahun Jawa atau tahun Alip yang diperingati setiap satu suro Hari Raya Nyepi juga menyambut Tahun Baru Saka 1944 pada tahun sekarang ini 2022 yang dibarengin dengan Talak Bruto atau yang disebut Nyepi. Nyepi berasal dari kata sepi. Di sini mempunyai makna sepi ing pamrih. Biasanya umat Hindu yang merayakan Nyepi dengan melakukan perenungan diri. Dengan tujuan mencari keharmonisan dan kedamaian di dalam hati Terlebih lagi keharmonisan manusia dengan alam semesta Ini dilakukan dengan nyepi Dengan perenungan selama 24 jam Atau dikenal dengan catur berata Catur berata penyepian Catur berata itu antara lain Satu Amati karya, maksudnya tidak bekerja selama 24 jam Lalu yang kedua, amati lelungan atau tidak bepergian Maksudnya menahan diri supaya dalam waktu 24 jam tidak bepergian atau keluar rumah Yang ketiga, amati geni, artinya tidak menyalakan api Maksudnya tidak memasak juga tidak menyalakan lampu termasuk tidak merokok yang keempat, amati lelanguan, artinya selama 24 jam tidak diperbolehkan bersenang-senang Ini catur berata yang harus dipatuhi secara lahiriah Tetapi secara rohani atau secara batin harus menahan gejolak jiwa atau nafsu Dari nafsu yang mendorong keinginan, nafsu yang mendorong keserakahan, nafsu yang mendorong keangkara murkaan juga nafsu yang mendorong kasantosan atau kejayaan Keempat nafsu ini sumbernya semua dari jiwa yaitu sedulur papat yang biasa kita sebut dengan sedulur papat yang menyertai kita dimanapun keberadaan kita maka harus disepikan dengan cara nyepi atau meditasi Meditasi ini jalan untuk meraih kekosongan Biasanya bagi umat Hindu selama nyepi akan melakukan beberapa rangkaian yang terdiri dari satu tawur. Tawur ini memiliki arti dalam bahasa Jawa sama dengan sahur. Istilah dalam bahasa Indonesia berarti melunasi hutang. Lalu upacara melasti. Upacara ini biasanya dilakukan selambat-lambatnya pada Purnama Tilem atau bulan mati dalam sore hari. Inti dari ajaran ini adalah mensucikan buana alit atau raga manusia ini dan buana agung atau alam semesta. Biasanya kegiatan ini dilakukan di sumber mata air suci, campuran patirtan dan segara. Mati geni ada empat pantangan yang wajib diikuti pada saat hari raya nyepi. Salah satunya adalah amati geni yang berarti berpantangan menyalakan api. Kemudian ngembak geni, mulai beraktivitas baru yang didahului dengan saling berkunjung di lingkungan keluarga, tetangga terdekat dan dalam ruang yang lebih luas. Kemudian mengaturkan bakti atau pemujaan, Kegiatan ini dilakukan di balai agung atau pura desa di setiap desa pakraman Setelah kembali dari Mekiyis Mekiyis adalah kepercayaan Hindu untuk membersihkan badan dan jiwa Melebur noda dan memuliakan Tuhan Perayaan Hari Raya Nyepi memberikan pemahaman akan pentingnya toleransi dalam kehidupan umat manusia Hari Raya Nyepi, lekat dengan kehidupan melakukan perenungan diri, merupakan salah satu proses untuk memperoleh kesiapan hidup di tahun yang baru. Manusia dengan ketidakmampuannya hidup sebatang kara, perlu merefleksikan dirinya dengan cara pendekatan rohani. Tidak lupa juga memohon kehidupan yang rukun dan damai. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan nyepi, tentunya dengan niat yang kuat serta keikhlasan yang tinggi Dengan memperingati hari raya nyepi, Pulau Bali mampu menghentikan aktivitas orang-orang dari mancanegara di Pulau Dewata Bali Budaya ini sangat luar biasa dan bisa dipertahankan sampai detik ini juga Umat Hindu di Bali taat dengan segala peraturan yang berhubungan dengan adat-istiadatnya. Sampai mengorbankan begitu besar pemasukan daerahnya, mungkin jika dihitung sampai mencapai miliaran dalam 24 jam selama hari raya nyepi itu. Tetapi hal itu tidak pernah menjadi persoalan, apalagi disesali oleh pemda Bali karena ini demi kebersamaan warganya dalam tradisi, adat, dan budayanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saat hari raya nyepi, umat Hindu di Bali membiarkan alam semesta termasuk kutu-kutu walang atau go, diberikan kebebasan dalam waktu 24 jam. Tidak ada yang menyentuh apalagi membunuh segala ciptaan Tuhan. Semua diberikan kebebasan. Karena selama nyepi, orang tidak diperkenankan keluar rumah Kecuali para pecalang yang mempunyai tanggung jawab Mengamankan saat perayaan Hari Raya Nyepi Kami dari channel Jawa Kawedar mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1944 Mari kita maknai bersama Semoga perayaan Nyepi di tahun 2022 dengan mulat saliro Sekian, terima kasih atas perhatiannya Semoga kita selalu sehat dan bahagia lahir maupun batin Rahayu, rahayu sagunging dumadi, om swastiastu